Jika pergerakan Euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,16318 sampai 1,16088 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,16956 sampai 1,17294 sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.16088 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.15715 sekian analisa Forex untuk tanggal 21 Oktober tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi